jalanan anak-anak, nggak ada-ada bentrok. Mereka sempet ah. teriak, woi, gue bouncer enggak? Awal-awal dia bang awal-awal oh. dia emang pasif, oh. karena emang mungkin nggak ribut bang ya jadi Iyi. dia pasif, pasif, uh. pasif awalnya. Sikatin terus anak-anak. Berikutnya hari berikutnya ngelawan. Oh. Sempet ayung diberi pakai spare, pak ngocor langsung terus. Dari situ pecah. Nah lanjut lagi nih kita, nyeritain anak-anak kapal sambil diselingin lagunya Mick Jagger nih sekarang nih Study for the devil <laughs> Mungkin masih inget lah kalau temen-temen sama Rolling Stone Rolling Stone? Nah tadi nyeritain cewek kapal Cewek kapal itu malah ngelebih-lebihin laki kadang Salon Bang Iya, jadi dulu pernah juga anak 95 namanya Sri. Itu kalau kita tawuran maunya ikut mulu. Yeah. Itu nggak boleh mulu mah kita diomelin. Udah lu nggak usah, tapi maunya ikut full. Yeah. Ini bilang, ini seruntulan dia. Yeah. <laughs> Ada lagi yang cewek no, zamanan rokip ya kan. <laughs> rokip ya kan, grab, grab, greps. Cewek grab sama cewek. Orang kapal tuh kan geblek juga. Padahal <laughs> gitulah, zaman jamannya rock and rollnya anak anak 90-an tuh. Memang nggak dipungkiri juga saat itu tuh emang zamannya Itu gila itu Genre musik juga yeah. Genre musik rock semuanya itu rata-rata SMP, Metallica, Genre udah metal ya yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Jadi istilahnya kalau mental kayaknya dapatlah lah anak 9 bulan udah nemu Iya yeah, bang Nah jadi sampai mana nih kita ceritanya, tadi sempat juga kita kepotong di posisi akademis nih, kayaknya keren juga kalau kita ngeritain akademis, jadi posisinya ada ada learning juga lah gitu Ada buat teman-teman juga mungkin Ente masih inget waktu di motor rangka pesawat terbang tuh pelajarannya kayak apa aja, ada aerodinamika, ya kan ada TPT-1, TPT-2 Berarti saat itu masih lanut Husen ya, gitu ya? Kita magang masih di lanut bang. Kita magang sempet bongkar pesawat C-130 Hercules bang. Oh Hercules. Tapi belum jet, masih propeller. Masih propeller. Iya. Hmm, wow, gede Bude tuh. Gede jadi kita, lah Hercules. Bukanya masih pakai hat troll gitu ya? Ah, naikin ini. Ya, jadi rame-rame apa tim gitu, buka baling-balingnya kan bude gini gitu kan. Berapa lama, bang lagi itu Antara satu atau dua bulan, Bang. Satu-dua bulan? Antara satu bulan atau dua bulan, gitu. Kita ingetannya. Ribet nggak sih itu? Eee, uh, ribet... Apa ini nih, Bang? Maksudnya Ruwet nggak? Iya. Apa karena kita belum ini kalau mau disikital? Jadi gini, Bang. Pada saat kita masih... Karena kan high techno, itu? Iya. Pada saat kita sekolah, teoritisnya kita... belum dapet pesawat jet, Bang. kita belum masih dapet. Piston, pakai piston. Oh, kalau nggak salah itu pesawat Dakota, Dakota bener-bener. 8 atau berapa gitu ya, hmm. buat kita bongkar tuh di, di sekolah hmm. Kita belum punya jet. Hmm. Jadi kalau dibilang kita belajar nih, Pengennya kita pesawatnya yang bagus aja gitu. Tapi hmm. kan ternyata dalam dunia penerbangan, pengetahuan penerbangan atau Terdahulunya emang pesawat itu awalnya itu dulu kan yeah. Dari baling-baling, dari penemunya juga ya itu gitu kan Maksudnya mm. propeller dulu sampai ketemu jet Sampai ketemu jet Jadi kita namanya anak sekolah belajar bosen bang Maksudnya ketemunya, ini oh pesawat piston lagi mm. Kita pelajarin juga motor empat langkah, dua langkah, dua mm. tak, empat tak gitu mm. Bosen nih ceritanya Begitu kita di lapangan, ketemu saya 130 Seneng? Ya senengnya pesawat gede. Gede. Kalau kita dari teoritis kita di sekolah kagak gak dapet nih sebetulnya belum dapet saya 130 dapetnya di dunia magang itu. Ya bagus sih memang antara kita belajar hari demi hari terus dapet magang gitu sebetulnya ilmunya banyak. Banyak ya. Kalau sekolah penerbangan sebenarnya sebenar mungkin lama kali bang. Terus harus semi militer juga kalau penerbangan kan. Iya harusnya. Semi, -militer. Harusnya semi militer. Tapi memang kita disiapin lebih ke basic teknisi lah gitu ya. betul. Jadi kalau untuk pilot itu kan dia harus uh, school lagi kan. iya. Jadi banyak teman-teman juga yang yang mungkin posisinya saat itu dananya ada ya. flying school betul. kan yang sebelumnya kita pernah wawancarin kiting juga di flying school di Texas lah gitu di Amerika. Jadi anda emang punya sih bang kepengenan jadi penerbang gitu, hmm, atau pilot, penerbat ya. ya tapi waktu itu Memang sekolah di sekolah di penerbangan itu dicuruk mahal, Bang. Mm -hmm. Ya, untuk orang yang mampu mungkin bisa, Bang. Mm -hmm. Tapi waktu itu kita... Nggak mahal kalau ada duitnya. Nggak mahal kalau nggak ada duit, Bang. <laughs> di mana-mana emang nggak <laughs> mahal. <laughs> kalau ada duitnya nggak mahal, ya kan? Yeah, yang bilang mahal tuh, kalau pas kita nggak ada duitnya, yeah. dah, mahal itu. Tapi begitu. Mm -hmm. Kalau kita lanjutin ke dunia kerja, pada saat itu dunia komputer baru mm mau, akan, semua akan ke-computerize gitu kan iya, iya, komputerize nah, di dunia penerbangan juga, hmm. kita uh, apa ya, belajarnya juga mungkin kalau saya pribadi nggak, nggak sungguh-sungguh jadi setengah-setengah dapet ilmunya hmm. akhirnya kita alih, jalur kuliah ngambil komputer, bang hmm. gitu jadi, dunia penerbangnya mau tidak mau di, ditinggalkan atau Menyalakan. Berubah haluan lah gitu ya, Tapi ya, Banting setir ya? Banting setir kalau hmm. Karena kalau pribadi dari Aneh dan orang tua pada saat itu Belum mampu menyekolahkan di dunia penerbangan Tapi sempat ada rekrutmen juga kan saat itu ya? Murid-murid berprestasi sembilan 96 ada. ada Garuda masuk ada Teman angkatan kita pun banyak yang masuk di dunia penerbangan, satu hmm. jadi tenisi, iya. Satu jadi paskunya, ya. Ada juga yang banyak. Banyak teman-teman juga di dunia TNI. Ya. Di AU, di, da di angkatan darat tuh banyak, gitu. Banyak. Artinya sih memang meluas gitu. Hmm. Tapi ya itu tadi, kita dari dunia penerbangan tadi kadang ahli jalur gitu. Dunia hmm. penerbangannya ya udah pas STM aja. Tapi yakin kalau Allah kasih yang terbaik pasti ya. Insyaallah, bang. Insyaallah. <laughs> Karena jalan hidup kita nggak tahu ya. Gak tahu bang. Nah, kalau ini nih kayak rekaman itu. lama nih, flashback ke belakang. Pada saat itu kita iya, yang milih ya kan, mm -mm. dengan kemampuan yang ada, ya, entah iya. itu biaya, entah itu otak nah. kita pada saat itu, mm -mm. ya saya pribadi ya, al alih jalurnya ke komputer. Ya karena Rizky kan udah ada yang atur nih. Betul Kalau NT emang ada di dunia penerbangan, saat itu Rizky NT diturunkan itu loh, Bapak NT. Bisa jadi. Ya. Gitu. Jadi emang-emang masih kemari. Iya. Jalur deh. Yang penting kan rasa syukurnya nggak berhenti-berhenti nih, ya kan? Paling nggak kalau kita diajak, <laughs> diajak ngobrol di dunia penerbangan, kita bisa nyambung. Bisa dah, dikit-dikit mah. Masih nyantol dikit ya. mah gitu. Namanya flap, ya. ya kan, propeller ya. kayak gitu, wing kita paham lah paham. kan kita pernah duduk di kokpit pernah duduk pernah di kokpit kan? nah kapalnya nggak terbang ya nggak terbang <laughs> bahkan di lanut di lanut tuh bang ada kerangka yeah, yeah. yang buat kendalinya tuh ada ini yeah, yeah, yeah. buat gerakin flap ini buat gerakin flap kanan flap kiri yeah, belakang yeah. radarnya itu uh. ada gitu, kita nyobain semua mm, mm, mm. yang lucu <laughs> lagi kalau dibilang kita anak penerbangan Mungkin pada saat itu teman-teman belum pernah ada yang pernah naik pesawat. Mm -mm. Mungkin ya. Yeah. Tapi karena kita magang di lanut, mm. itu kita boleh naik pesawat bang dari Bandung ke Jakarta. Boleh ya? Boleh bang. Kita oh. ngurus surat izin, sama kan kita dibimbing sama senior dari angkatan udara. Berarti ngerasain lagi itu terbang? Sempet bang? Sempat terbang iya. dari Jakarta ke. Husein? Bandung ke Jakarta, Bang Dari Bandung ke Jakarta iya. lagi tuh? Oh, oh. Terus baik lagi ke Bandung? Enggak, pas pulang doang sekali Oh, pas pulang oh. dianterin naik pesawat berarti? Kan ada yang kasih tau hmm. Boleh nih ngurus ini, ngurus ini, ter naik pesawat Pesawatnya mah air -air Hercules, Bang uh -uh. Hercules yang kecil Landingnya mana? Halim Oh, Halim Ada, tuh ada jadwalnya hari apa Enggak hmm. tiap hari ada dia, Bang hmm. Kebeneran nemu Kebenaran, tuh? Kebeneran, iya nemu. banyak anak-anak? Enggak -anak. uh, banyak sih anak-anak yang dikasih tau cuma hmm. ada sekitar 4 sampai 5 orang aja hmm. itu pengalaman pertama ente naik pesawat terbang nah pas ane kebetulan kagak dapet jadi teman ane sekelas yang ngerasain ente nggak ngerasain kagak ngerasain karena oh. pas ane mau pulang nggak ada tuh pesawat mm -mm. dapat cerita dapat cerita dari teman sekelas <laughs> jadi ane belum sempet ngerasain naik pesawat tuh ntar kita naik pesawat ke Bali boleh bang kita nemuin Bni 96 di disono yeah. ditungguin sama Bni Bni ntar kita shoot yeah. Biarin si Benidah yang ngokosin iya. gue Katanya kesana ya Ben ya? <laughs> <laughs> Wah, tekor gue nyok katanya gitu <laughs> Nah, tapi artinya... Uh, adalah teman-teman yang ngerasain Bisa oh ngerasain yeah. Oh benar, ane ngudak juga tuh pengen oh, ngerasain pengen. Tapi kagak kena Nggak kena? Eh, hmm. kan, itu bang. Akhirnya ya naik Prima Jasa, Bandung, Bekasi <laughs> yang yeah, yeah. kebagian mah, terbang Nah Lewat lagi nih, bisa jadi soto betawinya Bang Jalil nih lewat nih. Salam satu udara. lanjut lagi nih ceritanya gue 99. Kopinya udah dingin seduh lagi tuh. Bikin lagi sambil dengerin kita cerita-cerita. Nanti udah banyak lah kita ngobrolin dari awalnya Guba ini masuk di penataran terus tragedinya dengan Bonser ada lagi di love storynya anak-anak kapal dengan Smith Anak-anak Smith, terus anak cewek-cewek penerbangan, terus di dunia akademisnya Gubay juga ceritain. Plus gue nyondingin kapal terus story nya itu setnya ya kan? Ah, ini kita mau tanya lagi nih sama Gubay nih, punya cerita seru apa lagi sih, Bae? Kayaknya anak kapal tuh identik loh dengan cerita seru nih, Bener, kayak bang. gitu. sebenarnya sih, kalau kita ceritain pada saat itu atau zamannya itu, banyak bang, karena hari demi harinya itu memang penuh cerita gitu uh. Hari demi hari Cuman memang ada beberapa yang Berkesan atau seru uh, menurut so, aneh Pribadi gitu uh. Karena kan Kita punya, pasti dalam suatu tongkrongan ada tem teman kental nih Yang yeah. ibaratnya seletingan hmm. Yang sama-sama sedengnya atau hmm. se Kalau kita bilang sehatinya lah itu hmm. ya wow. Kita Kalau di tol timur ini kan nongkrong Biasanya sebelum sekolah atau kita cabut sekolah miliar di bawah. Miliar di bawah ya. Miliar dulu di bawah. Gitu duit habis, ada aja ulah-ulahnya nih. Dari, kita cSA nih banyak, cuman mm. pada saat itu kita lebih sering nongkrongnya sama obot, obot, marong, mm -mm. botak, botak. Ya, dan beberapa teman yang lain lah. Cuman memang kalau kita berempat ini jarang misah. Mm -mm. Ibaratnya dalam mm hari demi harinya nih, pasti nih, berempat nih pasti ada hmm, bareng gitu. satu sekolah, sekolah semua hmm. satu kagak sekolah, kagak sekolah, sekolah semua, semua. Hmm. bisa dibilang begitu Nah kita satu ketika nih, abis main biliar ada yang nyeletuk, Gak tahu tau siapa yang nyeletuk, lupa nih bang entah itu hmm. marong, atau siapa gitu tinggal saya sih marong hmm. abis ini bulak yuk banyak no risau, karena kita waktu itu ribut no sama Oh, ribut ya. Sebelumnya sih Risa waktu itu nggak mau ngelayanin kapal gitu. Hmm. Tapi karena dia daya kayak banyak, mulai ngelawan gitu. Terus hmm. dia bawa kalau kita bilang zaman sekolah bawa gembelnya nih. Nah, bawa gembel hmm. gitu. Abis Habis main biliar, marok enggak? Seingetannya marok tuh, kita samperin sono yuk. Nah, ada anak satu anak nih sekolah demen ng ngikut anak kapal. Dia bukan anak kapal. Wah, oh, ini iya. SP banyak loh <laughs> di bulak. Jadi, dia ke di dulu. Dia di SP, sana dulu. Iya. Dia kita habis main biliar, udah taruh stick naik. Apa nih ke Naik tiga per empat, masih jarang soal yang bobo motor kan? Anak-anak iya. kan iya. Udah, udah janjian nih ya. Yang kabur, gebugin ya. Oh gitu, iya. jadi misalnya. Oh. Marung kabur Marung kita ke Iya, yeah, iya yeah. Atau gua kabur gue di ya, Bugin yang mana Berempat gitu Kita mm -hmm. cuma beli, emak nyamperin mm -hmm. Kagak ada BR, bang, Cuma mm -hmm. gesper. Bawa gesper. Iya, Pada oh. mau ngetes kesaktian, kayaknya Wow, pede banget itu Pede, Mak, kayak mau ngetes kesaktian hmm. Kayak habis turun dari Merapi Habis uh, ngilmu Habis ngilmu <laughs> Beli, bang. <laughs> <mak. laughs> Emang dasar jodohnya, ya? Uh. Emang udah di SP juga, ada banyak di sana Iya yeah. Begitu, nah, kita turun A1 info berarti, ya? ya akurat 1 dia langsung lewat mm. banyak nih Tapi, wah iya bener banyak kita ada kesalahan strategi saat itu harusnya kan kita lewat dulu balik nyebrang naik patas lagi turun di depan Congorane gitu kan depan mukanya ah, gitu. mm. kesalahan strateginya udah keburu nafsu mm. gitu melihat banyak kita masih masih disebrang nurunin mm. dia ngeliat mm -mm. blok kita kirain cuma 15 orang 10 orang itu kalau dihitung 50 aja ada bang, mm -hmm. banyak dia lagi nongkrong atau tahu dari mm -hmm. mana itu, sikat di situ, eh, mungkin kalau ada yang ngalamin STM itu tahulah pada saat itu, pada ya. saat itu ya? Tahulah. lah, mm -hmm. itu berede dia panjang-panjang, mm -hmm. sampai di gini enstrang, digesek-gesekin, mendasar mm -hmm. anak-anak udah janji kagak mau cabut mm -hmm. deret aja kita nih, deret mm -hmm. nyamperin. Kayak nyamperin temen, hmm. tapi tuh si kayak young, go, uh, young Guns ya, berlima udah, ya. Iya, udah kayak <laughs> udah kayak di film-film. Gitu. Oh iya, kayak di film-film. Dorok, bak, udah. Kita cuma pada bawa spare. Dia di situ buka bukan brak, bruk, brak, bruk, brak, bruk. Emang dasar anak-anak lima juga kagak ada yang mundur. Udin rapet tuh jalanan. Hmm. Dia banyak hmm. ditontonin. Brak, hmm. bruk, brak, bruk. Lama tuh. Beat, beat, beat. Ini si anak. Ini lu nggak ada yang bawa BR nih? kagak ada bang orang kita habis main biliar kagak niat hmm. ribut cuman gara-gara si satu orang nyeletuk aja pengen nyamperin hmm. udah rame, buruk buruk maju mundur kagak keteter, anak-anak diem aja itu udah buruk ambil ancang-ancang balik, ambil ancang-ancang anak yang ngikut anak kapal ini ada bambu nih bang diroboin nama dia bambunya, bambunya gede anak buat mana buat nih? Buat anak bang, mana ura. dia? anak STM Cikarang atau mana gitu Oh Input. seneng juga dia? seneng ya, celon juga? celon emang kagak boleh, pokoknya kagak <laughs> boleh mundur <mudah. Ntar> nanti kalo <laughs> mudah gebukin, dijatuhin di tengah-tengah tuh buah, pas banget tengah-tengahnya kita lagi bentrok buah, bro baru agak mundur tuh, bro pecah kan? nah ini yang lebih lucu lagi nih bang lucunya apa ya? Di situ ada ibu-ibu yang kalau nggak salah orang Madura ya, mungkin ibu-ibu ini juga udah pegel kali ngeliat anak-anak sering ribut di situ ya, keluar bawa CR, kita mundur ancang-ancang. bawa nomor berapa? Nomor 2 kali gede, ibu-ibu, tanya deh yang ikut pada saat itu, itu ibu-ibu nggak -ibu ngusir kita dia diajar sama ibu-ibu. Oh, lihat yang banyak ini. kali. ini dari tadi ngomel-ngomel gitu. Hmm. Oh, di cot pakai cr Pada cabut. Oh. Kita akhirnya ke jalanan tuh kan. Hmm. narik jalanan aja sini, jangan di dalam gitu. Dia kan masuk ke BKP. Hmm. Ini, Yang lucunya kan ibu-ibunya, kita jadi ketawa gimana hmm. lah. Ini ibu ibu. Tuh power of emak emak gitu. Cabut. Cabut tuh. Kita nungguin tuh. Dia penasaran juga tuh nyambitin, uh. karena kita ngamen main batu kan, kita uh. emang biasa petnya di jalan. Batunya kalau disambit kita tendang aja kita pinggirin, nggak mm, dibalikin. Tariknya kita sini, kita tarik ke jalanan gitu. Cuman dia sama mama itu udah kocar kacir, mm. akhirnya akhirnya waktu bermain kita selesai gitu, <laughs> Dan balik lagi ke biliar gitu. Salah satunya itu yang, yang, yang agak gimana gitu. Berkesan ya saat itu ya, Bekesan. karena hitungannya berlima aja ya. ya. Cuman ]nya. karena masing-masing punya komitmen jangan cabut, cabut nah, dikebugin nih. Terusnya ya. <laughs> di situ aja tuh. Udah kita balik ke bilang lagi nongkrong lagi. Udah kayak gak ada apa-apa, tawa-tawa aja udah. Gitu. Salah satunya. Itu kalau NT pikir sekarang tuh lagu-laguan apa itu? Geblok, bang. <laughs> Lu musuh banyak disamperin, samperin kagak apa-apaan gini. Iya, iya, iya, sekarang iya. mah, jangankan kita mau ke sono, diajak juga agak dah. Iya, bener, agak. Cuman ya apa ya? Usia, pada saat, saat itu ya, gitu, kita bilang tadi mm -hmm. apa ya? Rasa main-main kita tinggi, mm -hmm. rasa apa ya? Uh, Penasaran sama rasa anak STM nih, gitu bang. Masih penasaran, ya gitulah. Emang begitu modelnya. Gitu. Sebenarnya kalau Ente lihat dari kacamata sekarang, yang nyebabin itu terjadi seperti itu di tahun itu, itu apa sih? tiket ya, kiti aja sih, bang. Sebetulnya, sebetulnya penyebab yang utama tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita pernah ngalong, lupa daerahnya, ke daerah kota lah kita anggap. Kita naik lagi dalam bis, nggak sengaja ada anak beberapa anak stem naik, lihat lihat-lihatan, kita juga lihat-lihatan was-was. Hmm. Dia kodok-kodokan langsung turun langsung ngebantai kita, pernah terjadi hmm. juga. Kayak bingung. gitu ya. Iya, jadi nggak ada sebab yang utama, enggak hmm. ada musuh abadi juga nggak ada. Abis kelar itu kelar udah, nggak tahu lu sapai gue sapai gitu nggak ada. Jadi hmm. emang apa ya? tren, emang trennya begitu gitu Tren ya? Trennya anak-anak STM pada saat itu begitu Ceritanya anak STM pada saat itu ya begitu Ya mungkin kalau ada yang nostalgia lagi alumnian Atau kita lagi cerita begini Senyum-senyum sendiri lah, cengar-cengar sendiri ya begitu ya Gila gitu ya gitu Mungkin begitu bang Kalau aneh pribadi sih ya begitu Apa ini? Aneh gitu Tapi pada saat itu, itu seru gitu Seru aja tapi kalau untuk harapan sekarang sih, oh, harapannya bang kita jangan sampai terjadi lagi. Ya. Jangan bang, maksudnya. Karena posisi uh, meninggal juga kan banyak. Oh, pahit bang. Kalau kita cerita sisi teman kita yang kena sampai lumpuh, sampai meninggal ada itu apa? Hati geter lah, ya. iya. kita lihat orang tuanya nangis. Termasuk Anggalo ya, sudah termasuk gila. sahabat kita Almarhum Anggalo yang sehon. Hmm. Ya, kita tahu ceritanya. Gitu. Nah, kita udah di kode ini kameramen masih terus pantengin nih kabar story sama PHP-nya, PHP Bekasi. PHP Cobain pizzanya ya. Cobain. Bye. udah banyak ya, nih bang. kayaknya yang kita ceritain sebenarnya kalau kita mau cerita nih zaman zaman dulu itu emang bakalan bisa mungkin begadang gitu kan sedangkan waktu berjalan terus gitu Benar. ya nah, akhirnya kita juga perlu ngebatasin juga ya kan Benar. mungkin di next time ada cerita, -cerita lain lagi yang ente uh, mau ceritain boleh juga gitu nah kita lanjut ke sesuai deskripsinya ke kini nih ente ngapain nih sekarang nih iya, gitu <laughs> iya, itulah masa sekolah kita gitu kan mm -hmm. perjalanan kita dari sekolah sampai sekarang mm -hmm. aneh kerja juga udah puluhan tahun mm -hmm. akhirnya kita resign terus aneh beraniin diri untuk usaha ini bang nah usaha HP Pizza ini, kerjasama hmm. sama sepupu-sepupu hmm. ya inilah kita yang, apa ya, melanjutkan hidup nyari hmm. nafkah, iya hmm. kan? Hmm. Ya. tapi nggak khawatir ya? kita kalau dibilang khawatir, pasti khawatir bang ada dan khawatir siapa ya? takut, khawatir, Ada. dan sebagainya optimis harus ada bang hmm. tapi harus optimis ya? harus bang hmm. Hmm. dunia ini emang, apa ya emang ya kita emang harus begini gitu bang Uh. kita jalanin pelan, tapi yakin aja Pak hmm. aja. plusnya apa sih yang lu rasain nih uh, beralih dari yang biasanya gawe uh, sehari-hari lu harus datang pagi pulang sore uh, kerja di tempat orang dengan yang saat ini lu jalanin apa nih sense apa nih yang lu, lu dapat nih kalau kita bicara kita kerja sebetulnya sama aja Bang kerja ada min plusnya, mm. usaha juga pasti ada min plusnya. Mm. Cuman kan kita bisa milih, kita mau kerja apa yang mau usaha kita bisa milih. Mm. Kalau ditanya perubahan ya mungkin aneh baru kali ini ya, totalitas di dunia usaha atau dunia swasta bang. Mm. yang sebelumnya kerja dapat gaji, sekarang kita coba totalitas di usaha. Ya. Karena memang kita jalanin hidup hari demi hari itu ada arahnya tersendiri, kita merasa klik tersendiri ya kita ikutin aja bang. Sambil hmm. kita punya rencana, kita punya plan lah, ya kita yakin jalanin aja. Perubahan yang aneh rasain sih. Kalau ente usaha atau wira swasta, ente mau berhasil atau enggak, ente yang atur. Gitu ya? Ente yang atur mau bangun subuh mau bangun siang ente yang atur hmm. tapi kan konsekuensinya kita tahu ya bangun subuh rezekinya seberapa bangun siang rezekinya seberapa kita hmm. tahu sendiri gitu ente yang atur gitu. kalau kerja kan ada jamnya bang hmm. kalau terlambat kita dipotong independence ya iya kita ah. nggak masuk kita dipotong nah kalau kita usaha sendiri kalau kita mau berhasil ya lu bangun pagi kalau ente mau santai aja terserah mau bangun siang gitu jadi yang aneh rasain sih lebih ente mau bawa kemana Jalan NTI Ada rasa merdeka ya? Ada, Bang <laughs> Merdeka ada Merdeka dalam Merdeka? Iya Merdeka kita mau 17-an Rasa merdekanya gini, Bang Yang tadinya kita ada ikatan dan tanggung jawab Kita terlepas dari Tanggung jawab ikatan bisnis Kerja kan bisnis juga, Bang Ada Ada hak dan tanggung jawab di situ Hak kita apa, tanggung jawab apa kita di situ Tapi kalau kita Gara swasta sendiri kita, ya lo mau gedein, bagaimana cara lo, lo mau itu aja, ya itu cara lo, gitu aja pak Merdekanya itu, lo bisa ngatur sendiri Nih, mungkin lo bisa sampai nih, ada apaan aja nih PHP ini Iya, yeah, buat temen-temen, ya inilah usahanya sekarang, di PHP pizza, plastik hitam pizza, ada kantor pusatnya, atau cabang utamanya di Jakarta, di Jakarta Timur, di Cijantung. Ini cabang pertama di Bekasi, nanti akan ada cabang kedua di Karawaci, Tanggerang. Nanti akan ada juga prepare cabang-cabang di tempat lainnya. Jadi nanti bisa dicoba, rasanya juga nggak kalah, harganya juga lebih murah. Jadi silakan didatangi PHP yang terdekat lah, atau bisa pesan kita antar. Ada menu apa aja? Menu sih kurang lebih ini variasi menu PHP aja. Variannya, ya. variannya. Istilahnya modus, hmm, ada modus apa tuh? Ya isinya daging, sosis gitu. Mm, mm, mm. Nah, nanti ada tuna, ada oh. pepperoni. Model-model ya, pizza aja bang. Oh, oh, ya. ya. Harga terjangkau. Gitu. Hmm. Harga terjangkau ya. Harga terjangkau, rasa nggak nggak kaleng-kaleng lah. Hmm. <Gitu bang. <Gitu bang. Ya, ini kegiatan kita dari cerita anak STM yang sekarang berwirausaha. Swasta. Berwirausaha. Swasta. Pernah kerja juga gitu. Pernah kerja yani, juga. Nah sekarang kita ya ibaratnya cerita yang dulu ya begitu ceritanya ya sekarang kita buat cerita yang akan datang. True story ya. True story. <Gitulah> kapal Kapal true story. true story. Next juga ada kapal mengaji tuh dipantengin. Iya <Gitulah> bang. <Gitulah> Jadi temen-temen alhamdulillah nih. Sudah banyak yang mulai ke majelis ilmu Gitu Iya <laughs> Biar hidup lebih mantap lagi nih Soalnya ya. numpang lewat doang kan nih Betul Iya ya. <laughs> Numpang lewat aja kan tapi. tapi ada hitung-hitungannya Wak ya Oh, oh ada hitung-hitungannya mm -mm. Kan kita disuruh main mm -mm. Sehingga Sehingga Bahwasannya kan ada pemilik ya Yang punya kita gitu Iya dan kita bakal kembali gitu. Mudah-mudahan nih teman-teman kapal juga udah sampai sekarang juga adanya di majelis ilmu segala macam bisa lebih paham lagi nih arti kehidupan. Cie kayak lagunya siapa God bless tuh, arti kehidupan. <laughs> alhamdulillah alhamdulillah gitu. nggak ada yang namanya kata terlambat lah untuk kita sama-sama belajar. Iya, gitu. Nih kininya udah tahu nih posisi Gubay dengan usaha php nya Itu jadi teman-teman nih harusnya coba ini aneh sendiri udah nyoba enak aneh bilang enak gitu Alhamdulillah udah nyoba gitu jadi gubay kan pasti nanyanya kayak nyobain gitu Oke lah bisa dikatakan ini promo tapi ya aneh bilang enak gitu posisinya pizza enak ente cobain aja dah rasain sendiri buat gitu. yang nonton harus dicobain <laughs> nyobain PHP pizza Ya, bisa. Plastik hitam pizza, plastik nih, hitam pizza, cobain. So good, so good, <laughs> mantap pokoknya. Nah, lanjut ke okay. lalunya nih, apa ke nanti nanti? lalu-lalu Lalunya sudah, oh. kininya Gubai juga kita udah sama-sama tahu. Hmm. Uh, Gubai sekarang hmm. bergeraknya di bidang ini, oh, iya. uh, gitu. Untuk nantinya nih ada hope nih, hmm. ada harapan yeah. nih, baik Betul, bang. Ada harapan ya mungkin khususnya ke adik-adik ya. kita di penerbangan atau teman-teman kita, sahabat-sahabat ya. kita di forum-forum alumni penerbangan ini punya quote- quote apa nih, bay? Nih buat, buat masukan hmm. untuk kita, bay. Harapannya nih pribadi sih, bang. Ini zamannya kalau kata dunia IT mah orang-orang 4.0 gitu ya, bang. Mm -hmm. Yang <coughs> apa serba digital atau serba mm. cepat ya kita yang lebih utama yang bersatu bersatu ya paling utama bersatu mm. jangan ter apa ya jangan drive, drive. gampang diadu domba gampang mm. diprovokasi mm. ribut ribut itu cerita lalu yang kita bagi ke adik-adik Lu ributnya hasilnya begini mm. kalau lu mau ribut ya kalau bisa jangan abadi gitu. mm. ya ribut aja kelar udah gitu. mm. Ada jiwa kestatria di situ ya. ya? Kayak dulu SMP diaduin, udah kalah, menang, kelar, kelar ya? Iya, kelar, <laughs> gitu. Di pereng, ya, Wak ya? <laughs> Jadi, kita bersatu, tujuan yang paling besarnya ya buat bangsa. Tapi kalau kita belum bisa buat bangsa, minimal buat keluarga dulu. Buat keluarga dulu. Buat keluarga bangsa. dulu. dulu. Kalau hmm. aneh pribadi sih, harapannya, ya kita saling bisa silaturahmi terus. Terima kasih udah dikunjungin. Hmm. Ya, berteman harus saling nggak bisa cuman kata berteman, Bang hmm. Ya lu liatin lah temen lo, lo tengokin lah temen lu. Hmm. lo Lo sapa lah temen lu hmm. gitu lo Bang Harapanannya yeah. gitu, Bang Ya, sama temen ibaratnya kalau bisa kita nih ngeling Maksudnya ngeling tuh yang bisa ngebantu kita duluan tuh temen sinergi ya Sinerginya, simbiosisnya, tapi mm. ibaratnya jangan mau enaknya doang mm. atau mau pas lagi perlunya doang Jadi kita mm. mau susah mau senang sapa lah temen, datangin temen mm -mm. Jadi bener-bener berteman gitu Bang, jangan cuma sekedar temen itu, cuma sekedar kata-kata gitu mm -mm. Nah ketika teman itu terbentuk, silaturahmi ini terjalin, mm. akan baik ke kedepannya Bang pasti Bang Insya Allah. Arapan kayak kata-kata itu kalau udah bagus lebih bagus lagi diaplikasikan juga ya Bener, bang. jadi sesuai dengan kelakuannya harapan pribadi itu sih pribadiannya bang uh. apa lagi bay? kalau secara besar yang tadi itu tadi bang kalau pribadi yang tadi itulah kita mm -hmm. ya kalau di jalan kita masing-masing yang usaha-usaha yang kerja-kerja mm. yang masih online-online atau ojek online, atau hmm. taksi online, atau apapun lah. Hmm. Buat teman-teman sesekali sempetin lah menyapa atau kumpul sama teman Iya, Ya, kumpul ya. Iya. Hmm. Karena kalau kita putus, <coughs> ya emang sih Ane juga sempet ngalamin gitu bang. Hmm. Terputus, tapi emang ya nanti pasti kembalinya ke teman-teman lagi. Baik lagi. Pasti. Temen -temen. Karena pernah punya cerita bersama ya. ya. Jangan lupa happy juga ya. Iya, harus happy terus. <laughs> Soalnya efek dari happy gile juga iya. loh, gokil juga loh Tuh, gue ini posisinya selalu dibilang adeknya adek gue gitu <laughs> <laughs> itu efek dari happy gitu Tapi banyak <laughs> Kalau positif yang aneh lihat dari teman-teman sekarang nih Gimana-gimana Jiwa kawannya sih yang bader-bader nih lebih kental gitu Oh iya gitu ya gitu. Uh, Udah kenyang kali ya Mungkin <laughs> Nah yang sukses-sukses ya. nih Bang, uh. tolong apa ya ibaratnya, uh. ayolah gandeng kita, kalau bisa tarik kita ditarik, oh, kalau iya. kita bisa narik kita yang narik, narik. Mm -hmm. Karena posisi memberi itu lebih luar biasa emang Betul Nah ma. Alhamdulillah nih ketika posisi kita bisa memberi, kita berikan, wah tuh gila itu, gila itu Betul. Yang kita rasain juga tuh luar biasa gitu Betul Bang Beneran Betul. Gitu, berarti udah cukup kan, dia punya kecukupan bisa memberi gitu yeah ah itu mantep itu, iya. itulah cerita aneh. Sebenarnya di sembilan bos itu banyak orang-orang yang bisa nyeritain itu bang. Mm -hmm. tapi ya itulah sedikit yang aneh ingat, sedikit mm -hmm. yang aneh bisa bagi. Mm -hmm. ya inilah aneh sekarang, kedepannya, ayo lah. iya. ada yang lain bang? Yeah. apalagi sekarang lagi covid dan mm -hmm. sebagainya lah. Mm -hmm. entah nih ada apa? ya kita cuma mm -hmm. bisa begini ya iya. Yeah saling bantu ya. Saling. Hmm. Alhamdulillah terjadi juga kemarin gitu. Uh, dampak efek dari Covid ini ada beberapa teman yang tiarap, tiarap bener, ada yang di tengah-tengah, ada yang nggak tiarap. Nah, yeah. kita di situ ada sinergi tuh. Iya. Yeah. Kita ada bantu teman-teman yang lagi tiarap nih. Iya. Yeah. Saat itu alhamdulillah gitu di di kapal 9 bos sendiri Dua, tujuh 9 mm. bos nih. Posisinya di di Bekasi ini kan tiga baling nih bareng nih. Yeah gitu ke depan juga saksi untuk Mubes Kapal Bekasi, musara Besar untuk uh, next pemimpin Kapal Bekasi okay. Tahun 2020 sampai dua, per 2 tahun lah, per dua tahun. kita mba terus di Sukses lah buat hmm. kapal Makasih banyak, udah mantengin semoga nggak bosen-bosen nih tetap kritik dan sarannya kita tunggu untuk kita bisa lebih memperbaiki diri lagi gitu Untuk so. ngasih tayang-tanyang yang menarik atau ada ide-ide apa gitu yang Mungkin kita bisa jadiin kue keren juga ide lu gitu, terus kita bisa aplikasiin Maxen. Wah, oke okay nih, kita aplikasiin. Wah, banyak! <laughs> Salam satu udara, PHP-nya jangan lupa cobain. Kapal PHP, <laughs> kapal PHP. Thank you, bye. Thank you, bang. <laughs> assalamualaikum. Naik partiga, naik partiga kita ketemu di gig. cakung, ketemu di cakung lampu merah cakung. Oh naiklah mereka. Naiklah mereka sekitar ada nah, 10 orang. Mereka naik dari pintu depan semua. Pintu depan dan belakang. Dan belakang dan ngasih kode kan. Kita juga udah ngasih kode juga hmm. dengan tangan. Hmm. sampai Rizal kan yang di sini, gini gini ya kemana kemala ya udah ngerti terlatih bareng ya. Oh, mati bareng. Hmm. Lagi tuh kita Jadi mati itu, bareng gitu. Itu kita udah dinaikin.